Oke, okay, jumpa kembali dengan kami. Kami akan memberikan sebuah trik caranya seperti ini ya. Pada kulkas terjadi bocor, ada bocor di bagian bawah ya. Untuk rekan-rekan kalau di bagian bawah begini harus berhati-hati ya. Biasanya terjadi bocor di bagian bawah kemungkinan air bisa masuk ya seperti ini bisa dilihat kalau terjadi bocor di bawah di bawah ini bisa air bisa masuk oke kita akan menambal dulu untuk kita mencoba untuk tanpa kita turunkan ya evaporatornya kita mencoba tanpa kita turunkan seperti ini ya kita akan menambal setelah nanti kita tambal kita akan mengecek apa memang air masuk atau tidak ya? Enaknya kita tambal dulu aja. Setelah kita tambal, nanti kita cek untuk air pada kulkas ini. Soalnya, kulkas ini takutnya ya dihidupkan terlalu lama, pas terjadi bocor. Orangnya tidak tidak paham dan tidak ditutup untuk bocornya. Oke, kita mengelas, kita tambal. Setelah nanti kita tambal, kita dapat membersihkan atau mengecek apa sudah kemasukan air atau belum untuk kulkasnya. Oke, kita tambal dulu untuk rekan-rekan. Oke, okay, setelah kita tambal, kita akan mengecek apa memang masukkan air atau belum ya. Kita melepas untuk pipa input ya, yang dari arah separator dan kita lepas dan kita tekan seperti ini dan pipa, pipa input yang satu kita masukkan gas ya, gas dan mesin kita hidupkan kita dapat menggunakan R11 atau LBG atau lainnya ya, yang, yang penting kita menggunakan gas ya karena kita menghidupkan mesin mesin pada bodi kita akan mem, apa namanya menghidupkan mesin dan kita tahan dan juga kita mengukur di manifold ya kita untuk mengisian apa, untuk penekanan kita Jangan lebih dari sepuluh ya untuk Kestabilan pada manipal Kita dapat menggunakan dan kita buka tutup seperti ini ya ternyata airnya Luar biasa ya padahal ini kulkas Baru ya baru ditusuk Baru satu hari ya tapi kemungkinan dia Penghidupan terlalu lama dan airnya Sedot ya ke dalam seperti ini ya bisa dilihat sudah berwarna coklat ya Oke untuk rekan-rekan Untuk pipa kompresor ya Rekan-rekan harus menutup ya Menahan dengan tangan bisa kita Tahan dengan tangan Dan yang satunya kita Apa namanya kita buka tutup ya Untuk arah dari evaporator Seperti ini ya kita bersihkan Harus benar-benar bersih ya Karena kalau tidak bersih sayang sekali ya kemungkinan yang punya ini dihidupkan satu hari kemungkinan karena airnya masuk banyak sekali bisa diperhatikan Oke okay. untuk pempusingan seperti ini ya rekan-rekan harus sabar ya karena lama sekali biasanya kalau untuk mempusing seperti ini jadi harus benar-benar bersih ya tapi kalau rekan-rekan ingin membuka malah lebih bagus karena dia lost ya kalau kita gunakan apa namanya sistem seperti ini ya bisa temen lama sekali prosesnya lama sekali kita harus benar-benar bersih dan juga kita harus menggunakan gas ya tidak boleh menggunakan udara, karena nanti kalau kita menggunakan udara malah membuat air, ya, pada bagian kompresor. Kita, soalnya, menghidupkan mesinnya, rekan-rekan bisa menggunakan R11. Yang penting, menggunakan gas, ya, gas freon atau gas LPG. Bisa, seperti ini, airnya sudah mulai berkurang asalnya banyak sekali ya kemungkinan ada Lama, nama apa namanya 25 mili ya 25, 25 mili masuk ini, ini sepertinya kan oke okay. untuk rekan-rekan okay. harus sabar ya untuk mem mem mempusingan seperti ini karena kalau tidak bersih benar-benar bersih ya itu reinstant ya sayang sekali nanti kompresornya biasanya nanti Nggak kompresor bisa, kalau sudah kemasukan air akan rusak ya kita harus ekstra apa namanya ekstra seliti untuk pemplusingan pem pem seperti ini kita harus benar-benar bersih oke seperti ini untuk rekan-rekan sepertinya sudah mulai hilang ya airnya pada sistemnya Oke okay. Kita berada di Posisi sakuran Tepatnya di tempat Rekan kami ya, Bung Pri Kita di KAI kerjaan Dan kita closing dulu Oke okay. Untuk rekan-rekan Untuk closingan Seperti ini kita lakukan Dua orang ya karena kita me menyetel pada manifold jangan sampai terlalu tinggi untuk manifold kita diangkat angka 10 Ayo, dia stabilan untuk masuk ke dalam udah. ke dalam kompresor udah. Udah karena kan terlalu tinggi nanti dalamnya. kompresornya rusak ya dan kita buka tutup Ketujanya. terus sampai benar-benar bersih itu kita lakukan harus benar-benar ya karena sayang nanti kalau sampai kompresornya sampai kemasukan air Oke okay. tabung kami hitam ya bisa dilihat untuk rekan-rekan keluar bunga es ya karena gas ini keluarnya cepat ya kita kita apa namanya kira-kira ini isinya 400 miligram ya sepertinya cukup ya untuk mempusing sepertinya pada sistem sudah mulai bersih seandainya sudah bersih nanti kita dapat memasang kembali pada pipa input ini dan nanti kita akan mengelas oke okay. oke okay, sepertinya sudah mulai bersih dan manifold kita buka tutup juga dan ya karena kita mengukur 10 saja untuk ke kompresor karena terlalu Itu tinggi terang. nanti pada kompresor rusak ya soalnya gas ini nanti didorong lagi dengan mesin ya tekanannya tambah tinggi oke okay. oh ya videonya hanya kita jadi, caranya mempusing ya, mempusing, mempusing, mempusing tanpa membuka evaporator jadi kita 400 tidak, gram. apa namanya, kita, tidak 400 mengisi ya, gram. tidak mengisi perian ya kita lho. hanya memberikan Polo, caranya ya, mempusingan, penambalan, oke, sangat mudah ya untuk rekan-rekan Oke. Coba Oh ya videonya video. sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan, ayo oh ya, rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe ya atau klik lonceng. Biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik ya, ya. lainnya nanti ya. Masih. Oke. Terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan men-share video kami. Ini udah biar mantap dulu kalian. nunggui, ikut tetep nungguin Mas, Mas tunggu Mas Prien nambah oli sedikit bekas oli ini dia kan ada kompresornya. Rakobea lagi, Rakobea orang di tahu, iya iya, kali. <laughs> Terima okay.